Baiklah persahabatan selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebahagian spesial banget ya untuk warga Konoha Siapa yang sudah kangen? Lesti dan Rizky Bilar duet bareng di atas panggung Indosier sahabat ya pastinya semuanya kangen banget ya Menyaksikan kejutan spesial dari Bunda Lesti dan Papa Bilar yang tentunya selalu memberikan Kejutan-kejutan bahagia di atas panggung Terutama di panggung Indosiar persahabat. Ya, Pastinya kita sudah Gak sabar banget menantikan Tentunya kebahagiaan Yang selalu disuguhkan Oleh Bunda Lesti Dan Papa Rizky Bilar Dan persahabat ya Pastinya kita akan mendapatkan kabar baik Karena Indosiar Ini sudah tentunya mempercayakan Kepada Bunda Lesti Kejora untuk menjadi juri di acara Dangdut Akademi 5 Nanti bersahabat yang sudah dipastikan Lesti Kejora menjadi juri di Dangdut Akademi 5 nanti Masya Allah pastinya bersahabat yang warga kuno Ini gak sabar banget menyaksikan Tentunya idola kesayangan kita bisa duet bareng di atas panggung Indosiar. Dan persahabat jadi postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Ya ini dari akun Purnama Duti yang mengatakan, masya Allah El, jadi juri Papa B, jadi hostnya halu aja dulu katanya tuh ya semoga saja Papa Bilar bisa jadi host di acara Dangdut Academy 5. Dan berikutnya persahabat dan bukan spesial juga nih dari IGN-nya Papa Bilar Yang mengunggah sebuah postingan persahabat dia video Dul Jailani Dan ada sebuah kalimat yang di-posting Sukses ya Dul, Dul Jailani top kata Papa Bilar Dan ada sebuah pesan juga dari Papa Bilar Keren deh emang Dul dulu masih anak sekolahan Sekarang udah jadi anak band saja katanya tuh luar biasa ini keren banget persahabat ya bangga sekali Alhamdulillah tentunya pertemanan duel dan Papa Bilar semakin akrab persahabat ya kita bahagia sekali semoga silaturahmi dengan siapapun tetap terjaga dengan baik dan selanjutnya juga persahabat ya selain kasih pesan untuk Dul jelani ada sebuah unggah spesial juga dari Papa Bilar yang memposting foto Juragan 99 dan ada sebuah ucapan nih dari Papa Bilar Selamat hari lahir masku Juragan 99 maaf kalau telat karena lebih baik telat daripada tidak Haha katanya itu ya Sehat dan sukses selalu ya mas, selalu tebar kebaikan buat banyak orang ya mas Kata Papa Bilar nih ucapan selamat ulang tahun kepada Mas Gilang Masya Allah Semoga persahabat ya, Papa Bilar dan Buda Lesi juga selalu menjadi brand ambasadornya MS Glow Ini sih luar biasa, kita doakan yang terbaik Pertemanan Juragan 99 dan Leslar juga tetap terjaga Dan silaturahmi juga tetap terjaga dengan erat dan baik, amin Dan pasti ya persahabat, kita juga masih menunggu kejutan spesial Pastinya para warga Okonoa ini menunggu cirukan vitamin